Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Aiting di mana pun kalian berada Jumpa kembali bersama pimpin channel youtube Hilya TV Yang pasti akan memberikan informasi terbaru Terhangat terupdate Mengenai Ayu Ting Ting Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk like, comment, serta subscribe-nya Tekan tombol lonceng notifikasinya Agar kalian selalu mendapatkan informasi terhangat Tentunya seputar Ayu Ting Ting Informasi yang akan disampaikan sampaikan pada kesempatan kali ini Wow sudah meledak nih pemirsa the family season 3 sudah hadir menemani sahabat semua dua jam yang lalu baru di diuti oleh BW production dan di sana ada yang menjadi perhatian publik pemirsa dimana Ayu Ting Ting dibawa langsung oleh Boy William untuk bertemu dengan Opa dan juga kakak-kakak semuanya terlihat di sana Boy William menggandeng tangan dari Ayu Ting Ting dan terlihat Ayu Ting, Ting sangat malu-malu ketika akan bertemu. di sana Dan di sana Ayu Ting Ting langsung dipelukti oleh salah satu kakak dari Boy William. disebut dengan hangat oleh semua keluarga dan dengan senyuman yang sangat hangat. Ayu Ting Ting dijamu oleh Boy William dan juga keluarganya. Dan nampak di sana Ayu terlihat sangat happy namun sedikit deg-degan karena bertemu dengan Oma serta kakak-kakak Boy William. Kemudian juga dari Queen Depok, deg terasa sampai di sini. ngelihat teh Ayu dikenalin ke keluarga Boy William, Ngeliat momen ini jadi terjauh. Sama pilu mereka, Din Sumartabak jadi nggak sabar nunggu full videonya The Family Season 3 Ini salah satu cuplikan dari Season 3 Ayu Boy dan juga Oma serta keluarga yang lainnya Dan di sini Boy mengungkapkan perasaannya secara langsung kepada Itting-Ting di depan semua keluarganya. Dan di sini juga keluarga Boy William menanyakan secara langsung perihal hubungan Ayu dan juga Boy William. Wah, semuanya sudah memberikan lampu merah nih ya tinggal Ayu dan juga Boynya. Dari Evie Happy ya sama gue juga terharu lihat mamahnya Boy Welcome banget. Kemudian juga dia sini, dari Purnanik sama Min, aku juga perasaan bercampur-campur deg-degan. Lihat Ayu, polos cute sekali, nggak niko-niko ya, begitulah kerisma Ayu. Ya Allah, aku makin cinta, semoga Allah merikatimu selalu dari zaman Bilkis masih kecil. Hahaha, <tose> ha, ha, ini serius, ini udah dikenalin sama mamanya Boy, du, bahagia banget liatnya. Yang terakhir, sweet banget, pakai janji-janji segala dari Luris Hadara, 4 menit yang lalu kawinani 8892 teh ayu takut-takut gitu welcome banget sih maminya koko boy jadi terharu, pelukan pertama si mami ya koko boy ke teh ayu rupanya keluarga koko baik banget sama teh ayu kemudian juga dari titin wow mamahnya boy baik banget dan langsung akrat sama ayu, wow keren banget happy, liatnya nggak sabar liatnya mau nonton fullnya nih, dari reading 445 kemudian 3. juga status nih diberikan oleh sahabat dari ayu tinting, di saat disaat inilah Para detektif muncul, yes mereka shooting The Family Season 3. Inilah cuplikannya ya Walaupun sedikit tapi sudah membuat kita lega dan juga penasaran pastinya sama full videonya nih Dan disana terlihat nih boy sangat merangkul ayu untuk memperkenalkannya dengan keluarga besarnya Seperti apa kelanjutannya pastikan mimin selalu memberikan informasi untuk sahabat semua Bagi sahabat semua yang ingin melihat fullnya Insyaallah jumat akan tayang nih Sabar-sabar ya pemirsa Insya Allah Mimin akan memberikannya Untuk sahabat semua di rumah Inilah cuplikannya ya Walaupun sedikit selamat menyaksikan Selamat berbuka puasa untuk sahabat semua di rumah Mimin akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh With you I don't ever Play with me like cats and a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 With you I don't ever feel calm I can feel the sweat inside my palms Play with me like